Saat ini kita telah mendarat, di pulau tempat kita berburu kambing gunung. Pulau yang indah, dengan air biru laut. hiasi ya, batu-batu alam mungkin sedikit mengenang sejarah suku asli Bima pada awalnya hidup dari bercocok tanam dengan sistem peladangan yang berpindah-pindah. Oleh karena itu, rumah mereka juga berpindah-pindah. Suku lain yang mendiami Bima adalah Orang Dou Mbuju. Mereka adalah imigran dari daerah Makassar, yang datang sekitar abad ke-14 mereka berbaur dan menikah dengan orang asli kita dan selanjutnya mendiami daerah pesisir untuk bertahan hidup mereka bercocok tanam berdagang dan menjadi pelaut kepercayaan asli orang Dabuju adalah Sebagai mediator antara alam gaib dan manusia, dipilih seorang pemimpin yang disebut Cara subtantif kepercayaan ini tidak berbeda jauh dengan marapu pada orang dongo. mereka memiliki tradisi ritual pada saat tertentu untuk menghormati arwah leluhur dengan mempersembahkan sesajen dan hewan ternak upacara ini dipimpin oleh juhi di tempat yang disebut Parafura Rapamburu Selain suku di atas, sejak Islam masuk pada abad ke-16, juga terdapat perkampungan Melayu di Bima. Kita mulai berburu kambing. Nampak di batu-batuan, mungkin mereka masih beradaptasi dengan kedatangan kita, masih agak menjauh. Ternyata, ada juga monyet. Ayun, ayun di batang pohon ada kambing juga yang melintas sikap di batuan dan ini cukup tajam nih batu-batu karang -batu ini Batu-batu yang tajam inilah, mereka mencari makan, laut yang indah, biru, pasir yang putih. Sambung ke bagian selanjutnya.